Assalamu'alaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu, itu? Ini, masang kacang. Oh, masang kacang. Lepas onik tidak ada duduk, Lu, Bu. Bercituk, Abang tahu. Di mana ke, okay, Pak? Eh, itu di atas, Bu. Uh, di kampung. Kamu uh, lah, uh, Ah Mau makan miru, no? tu, Pak. Kau yeah, tanya ke, Pak. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ayah, batuah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel The Desert Official. Pada konten kali ini Luar biasa sekali saya berada di Kampung Lama Desa Gunung Bungsu Kecamatan 13 Kota Kampar. Sangat berbahagia sekali Saya bersama para petani eh, Yang membuka kebun di Kampung Lama ini Namun akan berbincang-bincang putar ketahanan pangan. Okay. bersama saya ibu siapa tadi? Oh ibu U Uci. Oke okay. ibu Uci. Nah. Ibu Uci nampaknya lapornik dari kojo tadi. Ya yeah. hmm. hmm. mungkin calon hasilnya. Ya yeah, ada ubi, ada toong, ada lado. Ada -lado. Okay. Uci. Hmm. Abu uji adik tapi kau dah uji mampu cendoko. Bisa nak uji cinton ke penonton kami tak? Adik buat cendoko ke? Masalah kini kan ekonomi awak lah, <laughs> betul masuk video, sodo lah betul banyak video. Boleh tu. Cendokinya nak nyoy. minyak arang, bbm, apa-apa. Oh lah. Oh lah. Oh lah. Awak. Adik tapi kau buat cendoko jen sodo mohon dilakukanlah. Leh, yo betul buat tanam tahu dan hasil bapak abun alhamdulillah luar biasa sekali bantuk cuwubi nak juga mali ya. oh yuk cuwubi iya tadi hmm. ada menampak yuk cuwubi ah, kacang tanah itu ya kacang tanah nak juga mali jadi terhindar juga dari mali itu ada ya betul betul sangat betul sekali pemirsa ini adalah salah satu contoh yang warga kita yang ada di desa gunung bungsu yang sebelumnya mungkin warga kita banyak yang berpikir membeli-membeli artinya sebagai konsumen Ya, penikmat sesuatu dengan adanya uang apalagi sebelum e, corona melanda ataupun saat baru-baru ini bbm sudah dinaikkan oleh pemerintah sehingga berdampak sekali terhadap perekonomian masyarakat kita. Ya, jadi ini adalah salah satu e, program juga pemerintah yang menyarankan bahwa e, masyarakat harus berpikir bagaimana membuat mem, apa namanya melanjutkan program pemerintah dengan istilah ketahanan pangan artinya adalah e, minimalkanlah oleh warga kita membeli sesuatu itu ya, karena ya. tanah sangat luas sekali di desa itu dan harus dimanfaatkan dan ini sudah terbukti e, pemirsa bahwa masyarakat kita, masyarakat kita sudah mulai sadar untuk e, berusaha tidak banyak membeli di pasar Artinya sedikit membantu untuk ekonomi keluarga mereka. Mungkin itu sedikit ulasan apa kira-kira harapan uji ini ke kepada pemerintah, bayo, desa, uh, kabupaten, provinsi, ataupun pusat, Cis sampai itu. Untuk uh, desa untuk pemerintah, tengok-tengoklah kami rakyat kecil di bawah ini. Oh, oh iya. iya. Pantau-pantau juga kami lisa ko kami. kalau ada bantu-bantu bibit bela kami kan itu ya. yang topik ah, ah. Yang airnya sebelumnya mau bibit. Yeah. Tapi uh, ya. Dan mungkin juga hasilnya kok kalau banyak bali juga ada anak. Nah, nah, itu ya Ah, atau keli penampungan ah banjir kalau lah penampungan kami petani yang mana jagung maupun pisang begitu ya nah itulah harapan dari salah seorang warga petani yang berada di desa Gunung so, bagi pemerintah terkait melihat video kita ini Mari kita buka mata hati kita Untuk membantu Ataupun meringankan uh, Kesusahan warga kita Sekian, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh